Assalamualaikum Sobat Aski Semoga dalam keadaan sehat Memori penyimpanan handphone Kamu sudah penuh Yuk dihapus Melalui file penyimpanan Dengan cara yang aman Bagaimana caranya Langsung disimak aja ya sobat Baik saya bagi Dua cara ya sobat Buka file saya ya atau file manager di handphone kalian setelah dibuka kita cari di pencarian yang pertama langkah pertama itu tam ya thumb setelah terbuka kita hapus semua file-filenya itu setelah terhapus cara kedua yaitu msg ya kita hapus juga ya seperti tam baik selamat mencoba semoga bermanfaat sobat